Orang tuh baca aturan perusahaan, aturan kantor, tempat dia kerja, tapi aturan Allah tentang sholat Jumat sebagian nggak baca. Dan bahkan ada umat Islam yang nggak tahu kalau di Quran ada sholat, ada surah al rajim bismillahirrahmanirrahim ini sesuatu yang sangat indah sekali berkaitan dengan suat jumat jamaah ya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 Allah mengatakan berkaitan dengan hadis yang disebutkan tadi itu hadis yang sahih Bahwasanya barang siapa yang datang pada awal waktu dalam kondisi dia sudah mandi di rumahnya dia berangkat ke masjid di awal waktu maka dia akan mendapatkan seperti seekor onta seperti sodako seekor onta antum bisa bayangin tuh mungkinkah antum tiap jumat sodakoh seekor ontah mungkin ada sebagian yang mampu tapi tidak semuanya mampu harga, harga satu ekor ontah ya sampai sepuluh ribu real mungkin sampai 30 juta harganya itu yang datang di saat ula di jam pertama jam kedua seperti sapi jam ketiga seperti kambing, jam keempat Seperti ayam Setelah itu seperti telur Wa khotib mimbar. Kalau khotibnya naik ke mimbar Jadi setelah khotib naik mimbar Maka malaikat tutup kitabnya. Bayangkan berapa banyak orang yang hadir sholat jum'at Dalam kondisi tidak dicatat sama malaikat Sebagai Pahala dapat telur paling tidak karena malaikatnya udah tutup buku kemudian menyimak khutbah berkaitan dengan jamnya apakah yang dimaksud dengan jam itu jam satu bagian dari 24 dalam sehari semalam atau hanya menunjukkan waktu yang lebih awal sebenarnya sehingga mereka menyatakan ya pokoknya datang lebih awal lah nanti ada hitungannya malaikat yang jelas kau ketika datang lebih awal kau sudah melihat orang banyak berarti mungkin kau nggak dapat onta karena udah kedahuluan oleh orang-orang yang lebih dulu begitu pula yang selanjutnya jam kedua itu jam berapa tidak ada penjelasan ulama bahwasanya itu seperti yang kita ketahui satu jam 60 menit bukan jam pertama 60 menit pertama jam kedua 60 menit kedua enggak sebenarnya jadi waktu yang lebih awal sebenarnya ada orang yang terlihat mungkin dia terlambat yang kedua, kemudian ketiga, keempat, dan kelima. Yang umum datang akhir-akhir sebelum imam naik mimbar. Itu yang dapat telur. Tapi masih dapat Alhamdulillah. Maka kenapa ada larangan bikin halakoh sebelum Jum'at? Karena salah satunya tadi yang ditakutkan akhirnya mengganggu kegiatan sholat Jum'at itu. Seperti itu Wallahu'alamis sholat. رب العالمين الله الله الله الله الله